Jika kopi terlalu pahit, siapalah yang disalahkan Gulalah yang disalahkan Karena terlalu sedikit hingga rasa kopi terlalu pahit Jika kopi terlalu manis Siapa yang disalahkan Gula lagi yang disalahkan Karena terlalu banyak hingga rasa kopi terlalu manis jika takaran kopi dan gula balance siapa yang dipuji tentu semua mengatakan kopinya nikmat dan mantap lalu kemana gula yang mempunyai andil mendapat rasa kopi menjadi nikmat begitulah hidup kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut tapi Kesalahanlah yang selalu dibesar-besarkan Tetaplah semangat memberi kebaikan Karena sesungguhnya kebaikan itu tidak untuk disebut Tetapi untuk dirasakan Tetaplah semangat menebar kebaikan Karena ganjaran kebaikan bukan urusan manusia tetapi urusan kita dengan Allah SWT.